Halo semuanya, aku baik lagi nih Ini kapan kelihatan Gimana biar enggak kelihatan Oke, okay, sebentar ya kayak mungkin kayak gini Oke, okay, kali ini aku baik lagi Dan mau nyobain Ah, ini dia Ada Malkis kelapa kopior dari Roma Oke okay. Ini kemasannya gede segini ya Mungkin ada kemasan yang lebih kecil lagi Seperti biasa yang Malkis dari Roma itu banyak banyak yang dikemas dengan kemasan yang lebih kecil kayak gitu, oke? Okay? Nah ini adalah Malkis Kelapa Kopior dari Roma. Sebelum kita cobain kayak gimana rasanya, kita lihat terlebih dahulu ini desainnya dibalut dengan warna hijau yang hijaunya itu mengkilap kayak gitu ya jadi dia mantul memantulkan cahaya Warna hijaunya, menurut aku sih, ini agak keemasan ya. Jadi, dia e, selera orang sih, ya, tapi menurut aku ini kurang oke okay sih. Mending dia warna hijaunya jangan yang campur warna emas dan memantul seperti ini. Oke, okay? ini ada logo Roma seperti ini di sini, warna merah. Kemudian, ini hijau. Oh ya, ya, ya, mungkin ini e, menggambarkan dia itu kelapa kali ya. Ini kan hijau nih. Kemudian, di sini ada warna gold ya. Kemudian di sini ada putih, jadi mungkin nih kelapa yang dibelah tuh kayak gini nih. Hah, ya ya ya, keren juga. Oke, kemudian di sini tertulis Maltes kelapa kopior Ada gambar markisnya dua seperti ini yang dia itu kelihatannya tuh ada apa namanya gula-gula gitu ya. Kemudian ada uh, parutan kelapa gitu. Oke, kemudian di sini ada gambar kelapanya yang dia nggak mudah banget dia udah lumayan tebel ya dan di belah dua seperti itu hmm, label halal ada di bagian kiri bawah di sini, dan ini adalah malkis kelapa kopier tanggal kadaluarsanya itu di depan sini jelas banget ya jadi kalian gak perlu bingung lagi untuk nyerinya kadang kan suka bingung untuk bagian atas bawahnya itu sama aja kayak gitu dan di bagian belakang itu ada catatan kecil seperti ini yang bisa kalian baca sendiri kalau mau, <laughs> soalnya ini bahasanya agak ribet nanti aku kalau baca takutnya salah di bagian bawahnya itu ada komposisi dalam bahasa Indonesia dan informasi legis yang boleh kalian baca-baca, oke okay? kayak gitu aja untuk open here ada di bagian sini jadi langsung aja kita open here wah ini kebalik ya harusnya di sini tadi biar dia menghadap ke atas, oke okay. hmm aduh, aromanya itu seperti seperti kelapa yang dipanggang gitu loh ada yang tahu kayak gimana? <laughs> ya kayak gitulah pokoknya, oke okay, kita lihat secara mendepil dia tuh ada uh, apa namanya gula-gulanya sama kelapa yang diparut tapi dia kecil-kecil banget kayak gitu aromanya ini aku pribadi nggak familiar ya karena aku orang kampung orang desa yang biasa kayak gini pokoknya itu kayak kelapa yang dipanggang gitu hmm hmm oke okay. kalau untuk rasanya ini menurut pendapatku sih malkisnya biasa aja malkis Roma yang lain okay. ya seperti itu teksturnya kalau untuk rasanya dia lebih dominan seperti apa ya seperti parutan kelapa yang kena panggang oh serundeng betul kayak serundeng nih jadi ada rasa yang seperti serundeng Hmm. cuma dia tuh manis ngomong-ngomong aku udah cuci tangan terlebih dahulu ya jadi ini rasanya kayak parutan serundeng tapi dia manis aku pribadi kurang begitu suka ya cuman kalau kalian pelasaran bila kalian cobain wow wow wow lampunya kejawil mas Allah untung orang berkabek ya Oke, okay, jadi untuk desainnya, aku pribadi kurang begitu suka ya, karena dia warna hijaunya campur emas yang mengkilau banget kayak gitu. Kemudian rasanya itu juga ya, aku pribadi juga kurang begitu suka. Cuman ini bukan yang nggak enak ya, kalian boleh cobain sendiri. Jadi sekian review saya tentang Markis Roma dari. Uh, Aduh, Malkis Kelapa, kopir dari Roma. Oke, okay, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton videonya sampai sekarang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, buat kalian yang mau aja. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye, nanggung tinggal dikit. Habisin aja lah. hmm, hmm, hmm, oke. Okay.